Ada orang yang berimek Tapi banyaknya yang tidak berimek Tekoh mula-mula tu nampak berimek Nampak hu hu hu hu hu Tapi bawah belakang-belakang Mula diraka, mula khianat Mula glowing Isi-isi yang ada di dalam kitab Tawrah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما وما كنت من الشاهدين ولكن أشأن قرون فتطاول عليهم العمر. وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَذْعُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ قَوْمًا ما مِنْ نذير مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ayat 43 sampai 44 surah al-qasas Mula Kesah ni Setelah Fir'aun mati Dalam tafsir Mengatakan Allah Ta'ala Binasakan manusia Sebagai seteguh dia Dan orang yang Lawir rasul Tak ada lah Yang lebih besar Daripada matinya Fir'aun Dan Allah Wakturum bala Maknanya sekaliguh Mati Fir'aun Dan tentera-tentera Berpuluh-puluh ribu sekaligus mati tapi lepas pada nabi Musa sehingga sekarang ni Allah taala takwi mati seteru dengan sekaligus tapi mati dengan peperangan di antara orang kafir dengan orang Islam itulah peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu maka setelah nabi Musa diselamatkan oleh Allah dengan Bani Israel yang berime pada waktu itu. Satu rahmat yang paling besar sekali Allah bagi kepada Nabi Musa. Iaitunya turungnya kitab Tawrah. Yang Nabi Musa naik ke Bukit Tursinah. Dalam kawasan mananya antara Palestine dengan Mesir. Maka di situlah tempat-tempat yang Nabi Musa berulang alik gi situ gi sini gi situ gi sini bersama dengan bani israil patu allah nak wujud jadi panduwe kepada nabi musa dalam ha da dakwah royak islam ajaria allah kepada manusia pada waktu tu dia panggil ulung-ulung kali maknanya pathoma er kitab yang diturunkan daripada allah taala kepada manusia dengan secara Pasai sebuah Pasai sekaliguh Iaitunya Kitab Tawrah Walaupun sebelum pada tu Dibawa turun kepada Nabi Musa juga Dan kepada Nabi Ibrahim sebelumnya Iaitunya dinamakan suhuf Suhuf ni artinya Kitab pasai sikit-sikit Sikit-sikit-sikit Ada sebagai pengajar Nasihat, peringatan dan sebagainya Tapi Allah beri Kepada Nabi Musa Kitab Tawrah Maka Nabi Musa pun baca wayak, baca, Rayak hurai kepada Bani Israel pada zaman itu Ada orang yang beriman, Tapi banyaknya yang tidak beriman. Tekoh mula-mula tu nampak berime Nampak hu, hu hu hu hu Tapi bawah belakang-belakang Mula deraka, mula khianat Mula glewing, Isi-isi yang ada Di dalam Kitab Tawrah Kecuali Al-Quranul Al Karim Al-Quran yang Allah Taala waktu turun kepada Nabi tapi beransur-ansur sikit-sikit sikit, sikit, sikit makan masa 22 tahun lebih yang ada pada tangai kita sekarang ni walaupun manusia ada usaha nak tukar nak, nak nak nak nak jadi tak kena isi yang ada di dalam Al-Quran tapi Allah Taala jamin sebagai kitab suci yang maha mulia yang tidak akan digleweng oleh manusia Walaupun ada usaha nak gatu nak gani Tapi ada Orang hafaq ro'e Walaupun orang buki arah sendiri pun Orang hafaq ro'e Alhamdulillah Cuba kita tengok dalam ayat 43 Dan demi sesungguhnya Kami berikan kepada Nabi Musa Kitab Tawrah Sesudah kami binasakan kaum-kaum yang telah lalu Maknanya Binasakan Orang-orang okay, okay, kafir terutamanya Fir'aun yang menjadi gergasi dunia pada waktu itu mengaku diri sebagai Tuhan yang mesti ditaati dan mesti dipatuhi untuk menjadi panduwe-panduwe yang membuko hati manusia. Basair, basair, artinya sebagai pembuko hati. Kalau dalam dahle apa dahle Surah Yusuf. Ad'u ila ala basirah Aku menyeru Manusia ke jalan Allah Di atas jalan yang betul Basirah artinya Cacil Jelah, nyata Dan tidak ada Benar-benar yang glewe gelewek Belok-belok tak ada Ini dia panggil basirah kalau basir artinya orang yang melihat kalau basirah artinya orang yang betul, yang benar yang jelas, yang nyata Jamak dia basair sebab itu Allah katanya kitab Taurah pada zaman itu adalah sebagai basairah linnas sebagai apa? membuka hati manusia dan menjadi hidayah pertunjuk hudan warahmah serta membawa rahmat semua tiga perkara tu dia panggil kakah-kakah penting belaka Bapa boleh jadi pembuka hati manusia sebab manusia apabila dia duduk di dalam gelap duduk dalam apa duduk dalam kesesatan duduk dalam kafir maka apabila mula dengan dengan kitabullah Maknanya, ngaji kitab Allah. Mula ngaji, mula peheh, mula reti, Alhamdulillah. Cik katanya Allah tak ada buka pintu hati orang okay, itu. Ngaji itu maksudnya ngaji sungguh lah. Berhenti isi yang ada di dalam kitab itu. Supaya kita ada ngaji Quran. Kalau kita ngaji, tak peheh. Maknanya, baca saja. Baca, baca, baca, baca, baca nga kita tak tak faham bahasa Arab. Nga kita tak tak tengok juga makna dia. Baca boleh fahamlah dah. Kan? Boleh fahamlah, tak ada siapa partisip katanya baca tak boleh faham. Baca boleh faham tapi tahu tak isi yang ada dalam tu Tuhan kata gapo? Dak. Apa nak jadi pembuka hati manusia lagu mana kalau sekiranya kita baca tak tak faham. Supang kita pandai baca satu bahasa tapi kita tak tahu katanya makna gapa ya mungkin pun dalam hidup kita baca walaupun banyak sekali pun ya mungkin pun sungguh katanya kita baca Quran ni kesel dia nur cahaya tu memang ada tapi kita naknya kita pehe kita reti waktu matlamat tujuh yang kita baca Patu pembawa rahmat apa ni satu lagi petunjuk hidayah Nak dapat hidayah ni memang dia kena melalui belajar til amal. Baru Allah Taala insya-Allah dia waktu turun waktu rahmat kepada kita. Umat mana dah guna sebagai cara hidup dia hidup pun kelompeng dengan dengan dengan ajaran agama. Insya-Allah rahmat Tu Hai waktu turun. Alhamdulillah. Bila Tu Hai waktu rahmat tanda ta katanya segala kebaikan ke, yang diberi kepada kita. Bukan rezeki hujah saja dah, tapi penduduk orang yang duduk di atas muka bumi ni, orang hidup jujur, molek, takut kepada Allah, kasih sayang, keluarga pembaik. Nah, semua orang dalam masyarakat nak kepada kebaikan. Ha, ke. walaupun benda tu biasanya ada kebaikan ke dan kejahatan. Ke. Tapi apabila orang dia nak kepada kebaikan, kau sari, kau banyak, kau sari, kau berjuru, kau sari, kau patnah, hidup dia, insyaAllah, ni lah kita kena kembali kepada ajaran Allah ta'ada semula. Kena turn semula. Kalau lah kita silap dalam lihat cara mikir kita, pen kita dalam otak, kita dok tok, gotu, to tok, gani dunia, belakang, gotu, dunia, gani dunia, maka kita kena kembali kepada ajaran Allah saya yakin kat tengah orang sekarang ni orang cerdik, orang bijak, orang pandai. Tapi marilah kita guna cerdik, bijak, pandai kita tu untuk jadi dengan ajaria Allah, ajaria Rasul. Ha nah, tu kita nak cerdik setara mana har reang gapa-gapaun lewate asak tidak changah dengan ajaria Allah, maka kita boleh cerdik. Tapi kita jangan lupa kena klik kepada ugamu dan kena kerat krat dalam agama. Tu barulah basairan semoga mereka beringat Tujuan, no, hatu, ya. nak nak jadi orang tu selalu tertentu dia ada seumur, semati dia Walah, gapa gapo saya mudah-mudah katanya yang saya baca saat ini dua, dua, dua, dua kali ada di dalam uh, ayat 46 sekali la anlahum yatazakkarun semoga mereka itu beringat orang dia selalu duk duk, duk ingat semua dia buat gapa apa Che katanya orang tu dia dia yakin katanya hak dia duk buat kanlah betul sungguh betul kalau salah memang salah sebab dalam Islam dia tak sewi ada pasal yok ye buat gapa-gapa yang -gapa tak sedar, yang tak tahu yang tak erti, yang tak ada ilmu tak boleh kenapa awak jadi kita wik tahu katanya yang kita buat ni, betul bukan turut-turut orang okay? bukan turut labuk, ada, taklid, tak ada dalam Islam, kena jadi cap kalau salah, salah, betul-betul dah betul, -betul. lah cara dia bila Allah Ta'ala buat turun Quran itu waktu turun Taurah kepada Nabi Musa Allah taala tak ada cerita banyak ha Nabi Musa duduk sekali dengan kaum Bani Israil pada zaman itu tapi Allah taala cium yung ayat ni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab apa tu ahli sejarah dia katanya zaman Nabi Musa nak sapa ke zaman Nabi Muhammad ni lebih kurang 7000 tahun Cuba kita gamar ribu tahun ni masya-Allah. perawat saat orang okay, tak boleh pada waktu tu. Orang okay, royak muluk ke muluk, muluk ke muluk. Boleh jadi kenang, boleh jadi tak kenang. Allah pun royak. raya kepada Nabi. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh ila Musa amr Dan engkau wahai Muhammad, tidak ada di sebelah barat Sebelah barat Tangtawantok tempat Nabi Musa menerima wahyu. maknanya nyaw? Munghe Muhammad tak ada do dan lehitan. Ketika Allah Taala watulung wahyu ataupun Allah kecek dengan Nabi Musa, Nabi Musa wakgapo gotu gonih gotu gonih mung tak ada do dan lehitan. Tapi gapo lagi ketika kami kami sempurnakan penyerahan Kitab Taurah kepadanya. Ada tu ada lehakan dan engkau juga tidak termasuk dalam bilangan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Nabi Muhammad taklahir lagi. Tapi sebab apa boleh? Nabi kita tahu reraw tang tang yang berlaku pada zaman Nabi Musa dan zaman belum pada tu dan zaman belum pada tu lagi. Sebab apa tu? Sebab wahyu. Wah Sebab wahyu Kera'a ni Allah Ta'ala Wakturung Kera'a Goyak rengral Tang-tang Di zaman dahulu Boleh Nabi dan umat Sampakai hari kiamat Boleh tahu Supaya kita Kita kalau sekiranya Kita tak baca Quran, tu Tuhar tak wakturung Kera'a Gelak-gelamak Tak kena hidayah Kalau lah Tuhar tak pilih kita sebagai orang mu'min Tuhan tak menjadi kita manusia kalau menjadi manusia Tuhan tak pilih kita jadi orang Islam kita nak kenal bagaimana mana? harap agak nak, nak hari semua tak kong duduk dalam sesak hari hari hari hari hari, hari. kalau Tuhan tak pilih kita jadi hamba dia yang beriman Masya Allah tapi dengan sebab rahmat daripada Allah Rahmat daripada Allah Taala dia pilih kita semua ni sebagai hamba dia. Enggak kita tak biasa nitok. Tak biasa nitok walaupun sepatah Tuhan Tuhan. Menjadi kita hamba Tuhan, menjadi Islam kita, dak tak biasa nitok. Tapi Allah Taala sengaja pilih kita sebagai seorang yang beriman. ni kita kena waswas kena syukur banyak Allah jadi kita sebagai hamba dia. Kurek-kureknya, Kuih kita duduk di dalam keng Isla, panggil. duduk di dalam likungnya orang Isla, belah lah setengah-setengah orang-orang yang katanya, kita gorak, kita ni tak pakar, tak ada pedoh, jadi sapah, ya. belah lah sapah pun, tapi berime, apa tau lagi, Nabi dan Allah Ta'ala tak ada nuk orang manusia ni jadi sapah, dia nak jadi partner belakang, ada kunapap belakang, Sebab tu kita orang Islam jangan duduk pasang gorak-gorak berih-berih tak ngaji, tak reti, tak peher tak sihat amal, tak sihat bersungguh jangan kena jadi orang Islam yang ada, kunapap, ada kualiti tinggi mengikut usaha masing-masing kurek-kureknya Kurang kalau dah kita tak pandai nak mikir sendiri kita kena mari duduk pasang jamaah ramah-ramah Orang Islam kita seluruh dunia yang hidup dia betul dengan cara yang Allah Ta'ala Oya, Nabi buat contoh, insya-Allah betul berlaku. Walaupun duduk negeri mana, kecik bahasa apa sekali pun, insya-Allah orang betul. Sebab dia berpandu kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Quran. Cuba kita tengok nota kaki di bawah. 1319. Setelah Allah Taala menceritakan perihal Nabi Musa alaihissalam yang telah lalu zamannya. Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala ada menerangkan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda dengan nikmat yang tersebut dapat menceritakan perkara-perkara yang rawit itu sedang ia tidak ada di tempat berlaku peristiwa Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Tursinah sebab wahyu pah wahyu kepada Nabi Muhammad inilah sallallahu alaihi wasallam wahyu yang sangat luah meliputi semua rasul-rasul dan nabi-nabi. Saya set cerita sini sikit. Nabi biasa berdiri di sahabat. Nabi Royak katanya, aku nampak di tempat aku berdiri ni mula daripada Allah Taala buat semua makhluk siapakah ke hari kiamat. Siapa kau dunia, siapa kau syurga ni aku. kau. Tu nampak kepada Nabi ruang-ruang tentang-tentang yangเกิดขึ้น. Apa apa tanah lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Taala naik ke langit sendiri jumpa dengan para rasul para nabi dan menerima as-solah di malam Isra' dan Mi'raj. Ha nah, sebab tu dan ajaran Allah ajar rasul ni adalah sesuai benar-benar molek sungguh dalam cara hidup manusia ne nah, masa akhirah juga tidak menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri dan tidak pula mempelajarinya dari sesiapa pun ni Allah Ta'ala we pisik kepada Nabi lepas tu mung hei Nabi tak ada duduk dah leherkan tapi Allah Ta'ala aku beri wahyu kepada mung untuk ke apa tu adanya tujuh selepas daripada ni duduk di ayat 40 insya Allah kita akan baca esok apa esok hari jumaat dah Esok jumaat kita saya insyaallah saya sediakan kertas skeping kepada kita esok hubung dengan Ramadan. Lepas tu kita akan sambung ayat ni semula insyaallah hari Sabtu ni. Wallahu a'lam wa sallallahu alal nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.